Saudara Lonperai Nobel Perdamaian Malala Yousafzai ikut memprotes larangan jilbab bagi siswi dan mahasiswi. India malah mendesak para pemimpin India untuk menghentikan marginalisasi perempuan muslim. Aksi protes atas larangan jilbab di perburuan tinggi dan sekolah terus meluas di negeri Taj Mahal itu. Pihak berwenang di negara bagian Karnataka di India Selatan pada selasa tanggal 8 Februari tahun 2022 Memerintahkan sekolah dan perguruan tinggi tutup selama tiga hari Seorang siswa muslim mengatakan ia dan teman-teman sekelasnya dipaksa memilih antara belajar atau meninggalkan jilbab ada laporan tentang duel pengunjuk rasa yang saling lempar batu tes jilbab dimulai pada Januari tahun 2021 di sebuah perguruan tinggi yang dikelola pemerintah distrik Udupi negara bagian Karnataka perguruan tinggi tersebut memperkenalkan larangan jilbab pada Desember tahun 2021 dengan mengatakan Sial melanggar aturan seragam sekolah di mana enam gadis remaja dilarang masuk kelas karena mengenakan penutup kepala. Ketika protes mulai menjadi berita utama siswa Hindu mulai muncul di sekolah-sekolah. Mengenakan selendang berwarna saffron sebuah warna yang melambangkan populasi mayoritas Hindu di India sebagai protes terhadap wanita dan gadis muslim yang mengenakan jilbab. Saat protes menyebar mahasiswa mengadakan pawai dan meneriakkan slogan-slogan agama.